masa sih iman setipis tisu Hah, nih ya waktu dulu saya kuliah pernah numpang solat di kamar kos temen saya namanya Stella Davis dia Kristen mau gak mau saya solat di depan saya itu ada salibnya ya sudah Alhamdulillah saya diberi tumpangan solat karena kosnya deket banget sama kampus sambil nunggu mata kuliah berikutnya saya enggak ngerasa terganggu tuh Tapi ngomong-ngomong ini hoax ya Jadi pemilik rumah doa Bapak Soekarno sudah klarifikasi bahwa menutup terpal adalah inisiatifnya Karena ada hal-hal yang masih belum selesai Bukan karena permintaan warga atau dikeruduk sama ormas dan lain-lain itu bukan Karena mengganggu Ramadan bukan karena inisiatif pemilik rumah doa sendiri Bapak Sutarno. Dicerna kalau ada berita lewat di beranda kalian itu jangan ditelan mentah-mentah. Apalagi ini puasa, nggak puasa pun harus tetap dicerna. Biar tetap sehat, nggak memicu perselisihan dan... Gitu loh, hmm?